Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam channel saya Arjuna Wongbengen Gimana teman-teman kabarnya semuanya Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya Kali ini saya berada di Seoul Metropolitan Yaitu tepatnya di kota Yongsan Di Yongsan ya Nih, Saya berada di tengah kota Seoul ini kotanya ada di kota Yongsan tempatnya ya. Yongsan itu tempat perbelanjaan terbel barang-barang elektronik terbesar ya di Korea ya. Ini tempatnya kawan. Ini yuknya atau stasiunnya di belakang saya ini adalah stasiun stasiun Yongsan yang ada di Seoul Korea. Yuk kita lihat ada apa lagi di luaran stasiun kami yang menggunakan santai apa apa-apa bisa di sini. Ya. Start dulu kita. Lokasinya konflik di sini. terus kita lihat dulu area di keliling kota Seoul. Biar teman-teman tahu yang ada di Indonesia kalau ingin tahu Korea itu kotanya kayak apa yang kayak gini ya. tamannya ini coba lihat tamannya dulu ya ini taman kota jadi di kotanya itu ada tamannya ya di tempat di tengah-tengah kotanya. Reni Anyong <tinyan> kami Reni Antu Centro Central Central Oh Central ini sini ya, ini pusat perbelanjaan, tempat-tempat makan, sini. kawan ya. kalau mau makan-makan bisa -makan di sini ya. ini pertanyaan Kali-kali kita nge-review kotanya ya, nih kota Korea. Uh, banyak angin kawan. Tamannya cantik kan? Senangnya kota itu banyak taman, jadi walaupun panas dengan rumah-rumah kacanya tetap juga adem. Nah, mungkin di keluaran kotanya sampai di sini dulu ya kawan nanti kita lanjut ke video selanjutnya kita kita review dalamnya Yongsan ya uh, kayak apa di dalamnya.